sebab berangan ni boleh melemahkan sesuatu bangsa kalau kita tak berusaha. Kamu nak ke jadi Melayu yang gagal? Nak. Nak. Nak. Nama si? Give me five. Nak ke tak nak gagal? Nak. Saya nak. Nak gagal? Tak nak. Tak nak. Tak nak. Tak nak. Tak nak, Prof tapi kan prof kalau kita nak berjaya prof kita kan kena gagal dulu barulah kita boleh berjaya prof kan betul hmm. pandai berhujah tapi tak pandai zip seluar Selamat datang ke Laman Seni. Jomlah Rit balik. Buruk-buruk arah tu. Sembok je kacau aku. Wajah dia orang ni. Eh hey, Pergilah main-mainan Muay Thai dia orang tu. Kacau kita buat apa? Tak habis-habis dia orang ni. Daripada semalam sampai hari ni nak kacau aku. Yang penting tak nak kacau dia orang sehari cuma tadi kalau <laughs> boleh hari tidak. Kau suka jadian kan? Kau suka lepak dengan perempuan kan? Hari ni, kita make up dia macam perempuan. Kau <tid> <Ketoran ni laki. tid> macam apa? <muata>, eh. Kau macam apa? Kau macam apa? Kau macam apa? Kau macam apa? Kau macam apa? Kau macam apa? Kau apa? apa? Kau macam apa? Kau macam apa? minum macam <tid> minum. Kau macam apa? Kau macam apa? Kau macam apa? Kau Dia dah nak mampu saya tengok dia. Aku, aku salah aku dekat engkau. Klapul itu. Tak macam binatang. Suai dengan air. Apa salah aku? Kau jahat. Kau jangan aku. Aku tak ada salah. Mak. Video, hmm? Kau macam Kau macam jahilah. Kau siapa post video viral kau ni yang bungil semalam ni? Abif aku eh. tahu lah apa nasib aku. Daripada kecil sampai ke besar, nasib aku malang juga. Saya kena bully juga. <tengur> <tuk> tu oh dia, tinggal dengan malang. Itulah, naik malam sah, naik itulah kau telah hilang. Dingin kau hilang, dingin masa sepanjang hidup kau. Oh Allah, hari ini aku mesti pergi. Hari ini terima kasih <tukul> banyak, nyari. Seumur hidup aku tak pernah lagi orang bok sepanjang berdiri macam ini. Arieh. Aku betul tak sangka I love you, kawan, -kawan. Happy birthday, birthday to you. Terima kasih Happy birthday, Happy birthday to, you. Happy birthday to you. Terima kasih semua. Terima kasih. Malu kata tak aku, okay. Rit. Kena tak? Gara-gara kau Rit. Aku dah malu kata-tah Rit. Haa, ni lah aku nak tahu. Hari-hari awak juga kan? Happy birthday to you. Happy birthday, to Tisha. Thank you. Jom, selebrit sama. Ah, tak apa. Sebab saya nak kena tolong mak saya kat pasar. Tisha, kek. Happy birthday. Disebabkan beg di kita sama, jadi awak kena makan ini dengan saya. Bismillah. Sedap kan? Aku panas lagi kita cinta. Awak baik sangat. Saya tak pernah jumpa orang lebih baik awak selain mak saya. <laughs> kita kena baik dengan semua orang. Hei, bendul! Ajay! Okay. Kau memang lahir-lahir dah bodoh, eh? orang celebrate birthday, Tisha. Awet aku. Eh, hey. Bukan kau, Malik! Sampai kau, ha? Bud, Bud, dudulah, dudulah. Weh, Bud! Badigol! Kau dengar tak apa dia cakap? Dia nyanyi untuk awet dia, Tisha. Bukan untuk kau. Jadi kenapa kau ni susah sangat nak paham, hey, ha? Eh, kau mengajar kau ni. Jago, ha? Eh, aku, aku, aku timpon dengan dia. Jadi? Eh, hey, itu pasal lega, aku tak nak dengar. Sekarang ni kau berus! Baik! Baik! Berus! Hei! Apa Kejap! Dua orang pergi sana. Yang lain buat aku. Okey, tunggu. Janganlah! Janganlah! Allah oh, Tuhan ku. Kalau aku boleh hilangkan bagus, aku takut. Oh, kau nak main high Apa? Kau tiga orang, cari di sana. Mana? Kau, Jimbo, ikut aku. Okay. Hey. Lembik! Oh, lembik! Lembik! Lembik! kita lembik! Ketak-ketak! Perlah!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 Eh, kenapa diorang tak nampak aku? Ah? Kalau tak, abislah aku kena pijak. Tak apa pasal, pasal aku kena pelangkung. Mari pelari. Jangan! kalau budak samseng kau ikut aku. Siare lo. Hmm. Apa ini deh. Ya. Saya sedih, -sedih ni kau lupa ke hari ni hari apa? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Tisha. Happy birthday oh. oh. oh. oh. to you. Nah. Thank sekarang ini kau cerita apa masalah kau. Cantik. Terima kasih. Kenapa kau suruh budak-budak kau ikut aku? Satu kampus dengan aku. Sebab aku tak nak ada orang lain kacau adik aku. Aku nak pastikan kau selamat, dek. Mereka tak jaga aku pun. Mereka yang kacau aku. Bolehlah, woi! Kenapa buat apa ke kuali? Aku suruh kau pergi kolej, jaga adik aku. Bukannya sakit dia. Minta maaf, Adik sekarang. Saya minta maaf, Tisha. Saya minta maaf, Tisha. Abos. Okey, bos. Sampai bila kau nak buat kerja jahat ini? Eh, hey, kalau aku tak buat kerja ini semua, kau dengan kau masuk dengan aku sekali kita akan merempat ke bulu kat tepi jalan. Huh? Nampak mekap mekap cantik macam ni pun kau tak akan mengasihi kau, kan? Ada cara lain kan? Kita boleh kerja. datu terlalu pandai untuk ajak aku. Aku tahu apa yang aku buat. Thank you. Ariel. Terus tengokkan dia. Ikut gerak-geri dia. Jangan lupa malam ni lepas operasi jumpa aku. 25 tahun hidup inilah hari pertama dapat dia. Apa ni maksiat special sangat ke ni? Macam tengok eh. Jangan buka ni ni untuk ban. Hmm, hmm. Saya punya mana hadiahnya? Mana hadiah apa lagi? Hmm. kecil kecil kujaga engkau daripada mak kau meninggal tu oh. sampailah ke besar sampai ada botak <laughs> dekat kepala ni. Ha si jaga engkau nak hadiah <laughs> apa lagi? Hadiah kecil masih ah. Ah hadiah kecil eh. ni. ini ni. Ni hadiah, ni hadiah, hadiah kecil. Oh. Ngasih-ngasih. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <terima> Assalamualaikum. <laughs> Waalaikumsalam Salam. dah balik dah dia. Bat. Bat, mana dia? Bat! Astaghfirullah! Apa hal ni menggelabah sangat ini, Ah, Hantu! Batlah! Masih hantu! Hantu! Mak! Astaghfirullah! Astaghfirullah! Astaghfirullah! Astaghfirullah! Astaghfirullah! Astaghfirullah! Haaah! Kota! Haaah! Haaah! Kau orang tak nampak akukah? Apa yang berjalan dengan aku ni? Bat! Bat! Mak. Ya Allah, Bat! Bat! Mak buat apa ni, Mak? Mak, Bat ni, Mak. Takkan Mak pun tak nampak Bat, Mak? Semua orang tak nampak Bat. Ada yang pun tak nampak Bat Mak? Bat! Bat! Mak rasa Mak tahu apa yang jadi pada engkau hari ini. Mak! Sabar nak, Sabar. Mak, hadiah ni. Ma, mana hadiahlah mak? Saka apa yang dekat-dekat dekat, -dekat, -dekat bad ni mak? Hadiah ni ada kena mengena dengan kau bad. Macam kat apa ni mak? Bad sabar-sabar, bad pergi mandi dulu. Lepas tu mak cerita. Pergi mandi dulu nak. Bad. Bad. Assalamualaikum. Don't I'll give up. Mak Abad tak aku. ada hantu, Mak. Hei. Saka apa ni, Mak? Dekat sana dah tu. Hah? Mok Abad akan keluar dulu. Masih. Mok tu. Ya Allah. Masih. Sabar, Abad. Sabar. Dah kena saka dah pula ni. Mandi dulu nak. Dalek. Okay. Masyah. Puan, kenapa? Oh, Masyah. Hmm. Apa Aku cerita 25 tahun tu yang sini sangat tu. Ceritalah. Panjang ceritanya. Pendek kan, mak siap. Eh, dia lebih besar sama dengan kau. Dulu dia daripada kau lagi. Eh, eh kurang nak apa? Da, air dua Air dua eh, kejap eh. Naon. Ya Allah, kenapa muka aku tak dalam cermin ni? Apa dah jadi jenis aku ini? <Susur> <Susur> aku dah ada tangan! Aku dah ada tangan! Yes. Yes. Ya! Ya! <Susur> Ah, you ni budak-budak topeng ni datang ni. Nak minta duit ni? Haa, ah, tak usik budak tak dapat duit dah ni. Jom, jom. Macam apa-apa budak tidak, ni. Kau apa? Mana duit, duit, duit, duit, duit. Mana duit dia? Huh? Eh, baliklah lah. Eh, jangan kacau tempat aku ni aku. Tempat aku ni, kenapa? Haa, kau nak duit aku lah? Haa, nak duit? Duitlah. Kau nampak ni? Kau mana Kau nampak ni? Kau Saya nak beri. Dia kena langgar kata. Kalau tak ada apa-apa penting, tak payah datang ceriak aku di sini. Aku tak nak kau punya penyamaran dalam kumpulan Kamjin itu terbongkar. Nih, kumpulan Kamjin itu so, bukan kumpulan Nasir, kumpulan Kompang ataupun kumpulan Mahal Itu kumpulan Gester yang kejam. Kalau dia dapat tahu kau menyamar, kepala kau dengan kepala lutut kau akan bersambung mengawak kentuk kau. Faham? Saya. Awak tahu, kan? I tak akan datang sini kalau tak ada good news. Apa good news? Hmm. Dalam masa sebulan semua jongkong emas tu akan jadi milik kita. Semua total 100 juta dah. 100 juta. 100 juta saya. Yang ini aku suka. <laughs> Lepas ini kau tak payah menyamar lagi. Jadi aku pulangkan jin. kau cuma jaga Tisha saja supaya dia tak berpaling tadah. Hmm? Okay. Aku akan salut kepala kau sampai ujung kaki. Ini untuk kau, Boss. Bos. Matai. Hmm. Aduh, hari ini tak paras. Nau ibu ke? Eh? Okeylah itu daripada tak ada. Nau no, ibu? sini, Kak. Ini standar. Jual tisu ke kaki lima. Biarlah! Berapa kali aku nak cakap? Hidup biar muka kuduh tapi jangan kuduh! Sebab dalam masa sebulan ini, kita akan ada RM100 juta. ringgit. batal, ya? RM100 juta? Dah bergamaz! Tak masuk dalam tiba pintu. Jangan tersalah. Jangan tersilap. Jangan... Sayang, ada ganteng mas. Tariklah aku, Rip. Tariklah Macam mana ini, Rip? Ba, aku rasa aku tahu siapa yang langgar Mak Syah. Barik. Siapa yang langgar Mak aku, Rip? Aku tak puas hati, Rip. Walaupun dia pakai topeng. Aku nampak ada tatu naga dekat sini. Dekat sini, dekat sini, bud. Kalau kalau enam reply. Eh, kita perlu report pun dia. Kalau dah masa-masa, macam anak saya nak tu. Sama-sama. Kenang teman. Alhamdulillah, ha? tadi box stabil. Dan sekarang kita masih lagi menunggu keputusan pemulihan ah. lanjut. Insya-Allah tak ada apa. -apa. Alhamdulillah. Apa ada apa-apa yang boleh kita buat, eh? Ada. Doa banyak-banyak insya-Allah. Dan kita akan pantau dalam masa 48 jam. Sekiranya perlu, kita akan lakukan pembedahan. Kena bedah, Doktor. Berapa kos pembedahan, Doktor? Hmm, saya anggarkan dah lebih kurang RM30,000. Dan saya minta Encik bersiap sedialah. Boleh saya tengok mak saya, Doktor? Boleh, tapi sorang saja. Saya nak sakit berehat. Dan kalau boleh, kurangkan kamu Ma. Ma. Badak tang ni ma. Eh. Eh. Ni ma. Ni badak ma. Oh, dengar isu ma. Doktor cakap. Mak dah stabil. Mak lari-lari nak. Terima kasih banyak-banyak, Mak. Mak... Mak... Mungkin tak ia hidup lagi nak. Mak cakap pun, Mak. Mak lihat, Mak. Abang, kejadian lagi tadi yang Pak Rahit itu bukan, bukan kebetulan nak. Mak dah tahu dah 25 tahun dulu nak nak buka hadiah Mak bagi. Dulu lagi, Mak? Hadiah itu... Ada kaitan dengan barat, matrimo dua puluh lima tahun dah lulu. Adiklah bang, si lagi tuh. 是呀 Manusia, janganlah kamu ketakutan Aku tahu kamu berdua inginkan zuriat Kunian akan datang menjelma Anak ini sungguh istimewa Mempunyai kuasa luar biasa Tiga ratus purnama akan datang Jadi jagalah dia Belailah dia Kuasanya diperolehi dari tempat asal usulnya. Kuasanya akan menggembirakan manusia sejagat. Serta menyelamatkan dunia. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Bang, ada bunyi uh, budak menangis. Uh, uh. mau pula atak budak bawah rumah ni. Eh. Tak keju bang. Ke sini ha? bang. Mana? Tak ada, bang. Eh dengar bang. Ya, abang apa, -apa dengar? Mana dia? Panggil ke sini bang. Takat buluh ni bang. Tak ya, buluh betul. Tak ada tangan. Huh? Tidak. Jatuhkan janji aku Tetapi anak itu tidak perlu tahu Sehingga 300 purnama Ya yeah. Jika perlu Aku akan datang kembali banyak ya, hujan kan hendak duduk aku bat kandung... bat <sm lesson> uh. <recS> Bar... <tuh> kita patutnya kat hospital tau tunggu mak siar ni. kita buat apa kat kampus malam-malam ni bat aku tak puas hati tak buat apa bat Aku nak tahu apa kena mengena tempat ni dengan hadiah yang mak aku bagi. Eh, tempat ni tempat paling seram dalam kampus dah tahu. Berhantu. Apa kena mengena dengan kau ni, Bat? Tempat ni yang menjadikan aku gaib batang tadi. Serius? Masih ada diri. Oh. Apa kena mengena hadiah ni? Kenapa mak aku bagi? Hadiah bulu dekat aku ni. Bulu eh. Hmm. Kau tengok. Kau ada lemang dalam ni. Wah. Wah. Macam mana ni ah? Apa ni? Kodai, kodai. Kodai. Mati, mati, mati, eh, mati. Mati. Dia kena ai. Dia lagi percayalah, bat. Hmm. Yes Kita sayang Petah harter karun Yes Itu bukan petah, Red Itu bahasa harap, Red <susur> Kau macam bud? Aku pun dah tahu bahasa harap, Red Bahasa jari pun aku tak tahu, Red <susur> <susur> hmm. Siapa boleh tolong kita, eh? aku tahu siapa yang boleh tolong kita. Siapa? Profesor DiBono. main-main dengan aku eh. Aku baca peta, baca simbol. Kau suruh aku baca bini buluh eh? Ha? Tak gila kau. Kami datang kepada yang pakar, prof pakar estimologi terbaik di Malaysia. Malam tadi, buluh ni kami siram dengan air, dia keluar api, hmm. keluar asap. Lepas tu dia keluar tulisan Jawi bahasa Arab. Benda kau ramai-ramai ni, ha? Kau orang cuba main-mainkan aku, aku sebelih hey, kau orang. Faham? Aku, aku juga nak Profesor terbaik di Malaysia. Kau orang suruh aku baca. <tuk> huh? Man, oh, tak. Kalau tak jadi apa-apa di -apa bulan ini, siap kau orang. Semangat okay, kan? ni? What? Sama macam semalam. Kau tengok tulisari. Bro, tengok, tengok, bro. Tunggu, bro. Belum bahaya lagi ni. Belum bahaya. Turun, bro. Cuba je. Simbol-simbol ini adalah satu atur cara. Untuk membangkitkan kesaktian yang ada pada ini. Maksudnya... Huh? buluh ini. Maksud yang contohnya, tuan empunya buluh ini akan mendapat satu kuasa yang sangat luar biasa, ajaib. Apabila dia berniat dan membayangkan setumpu megang buluh ini. Oh patutlah aku hilang selama tak buluh tu. Hmm? Rupa-rupanya aku ada kuasa Oh, Kau niat hilang kan? semalam. Aku niat ya, dah, dah, dah. dah. Oh. Belum habis lagi. Oh, Okey, lagi yang Dan Tuan e. punya bulu ini juga ada kelemahannya. Oh. oh. Dia tidak boleh berinteraksi langsung dengan air. Air? Patutlah aku nampak kau lepas kau mandi semalam, Bat. Bila kena air, kuasa kau tak ada dah. Oh, patutlah bila aku basah aku nak buat lagi. Profesor dibawa, nak? No? Dibawa, nak? No? Eh, uh, tak, tak apa jadi tu. Nah, sekarang. Ah, ini orangnya bad. Tengok, aku nak handsome. Oh, hmm. sekarang ni siapa tuar punya buluh ni? Cantiknya tempat ni bad. Kenapa kau bawa aku ke sini? Sebab. Mak aku cakap dia jumpa aku dekat sinilah. Dekat sini dia jumpa kau dalam buluh? Tapi satu pokok buluh aku tak nampak kan? Itu 25 tahun dulu. Sekarang ni buluh tak ada lah. Bat, kalau buluh ni berasal dari sini, maknanya betullah dibunuh cakap. Kalau kau sentuh je buluh ni, kau boleh jadi apa saja, bat? Bukan buluh ini jerit. Mana-mana buluh yang aku pegang, aku akan ada kuasa luar biasa. Mana yang hari tu yang kau hilang kak emosi yang kau kena buluh tu kau boleh jadi harimunan dibunuh cakap kau boleh jadi apa saja dengan buluh ni malibat <Sess> mananya kau adalah Adiwira yes yes Ar cuba kau wajah aku cara seni mempertahankan diri hmm? aku nak jadi Adiwira yang hebat dan kuat apa kau cakap libat apa belajar belajar Buloh ni dah ada power. Engkau niat aja kau nak belajar seni mempertahankan diri, engkau boleh lawan. Kau bayangkan kau jadi Jet Li, Bruce Lee, kau pegang buloh, ha, terus jadi. Okey, aku cuba. Siap. Sekarang kau kena buktikan dulu kekuatan fizikal kau. Ah. Pokok tu. Cukup ke tumbangkan pokok tu? Okey. Aku cuba. Mana tau jadi? Niat, Bat. Niat. Nama, halangan pertama. Bat, Bat. lompat, Bat. Nompat. Bat, niat, Bat. Niat, Jangan lupa. Niat. Hari, ikut pula. Hari ini, Bat. Hari Oh Tuhan, mulai hari ini, aku akan berhantung orang susah. Taklah, aku akan berhantung. Penteras penyerayah. Oh. Dengan kuasa sakti yang ada pada buluh ini, aku yakin kau akan berjaya. Bud. Dan sepas kau berjaya, kau jangan lupa. Bud. Jadikan aku Perdana Menteri Malaysia. Gila, Rahim. <tuh> Wei, aku dah lapar dah ni. Jom aku nak balik. Jom, temani Kampu aku. Eh, tapi jauh lah, Bat, kampus. Apa kata kita ada kuasa ni. Kau pegang buluh, ukur niat. Kita nak ada terus kat sana. kuat. Eh, eh, eh, eh. jangan tinggal aku, Bat. Jangan tinggal aku. 1 2 3. Ade, anu, bat. Betorap. Aku ada power. Memang power, Bat. Ha. Yeah. Yeah. Di bawah, di bawah, di bawah. ni buluh ni depo, Bat. Memang ada power. Mananya? Tadi Tasik, sekarang dekat kampus. Ini fakulti kita. Mananya engkau memang boleh berada di mana-mana tempat yang kau boleh bayangkan atau kau tahu. Betul tu. Tapi Siar. tempat yang kau tak tahu mungkin tak boleh. Sekarang ni kau nak pergi mana? Hmm. Aku boleh kat kau. Aku eh. Hmm. Hmm, aku nak ke mana eh? <laughs> <laughs> baik. Apa kata kita teleport dalam bas. Okey, boleh. Boleh! Okey, siap! Satu, dua, tiga! Bat! tiga Tinggalkan aku ke, Bat? Aku lupa nak pegang tangan kau tadi. Okey, kita cuba lagi sekali, Lagi sekali. Bulu, bulu, bulu. Satu, dua, tiga! Sekarang, sekejap, sekejap. Dalam bas! <laughs> kalau setakat bas... Kan aku dah cakap tadi. Mudah saja. Aduh. Gajang, pat Apa dia? Kalau kita boleh lompat atas bas... Maknanya... Kita boleh lompat atas kapal terbang... Kalau kita nak pergi mana-mana, kan? Yes! Kalau kita dah boleh lompat dekat kapal terbang... Buat apa kita nak naik kapal terbang? Kita boleh pergi dekat mana-mana saja yang kita sukurim. Eh? Hmm. kan? Tisha, Hah? Tisha, mana? Kita di kosong. Masanya untuk superhero membantu. Setuju! dua, uh. satu, dua, tiga. Uh. Macam, macam, macam, macam, koko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, apa yang nak saya bantu? Kita saya, saya ni panci, pula. Kasiannya. Ada. Ambitanya. Oh, tengok. Yes. Heh, nampak? Heh, power bat, power. Pakai tangan. Yeah. tu. Yeah. Kuatnya apa, pak? Well, you know me. <laughs> Kuatnya apa? Biasa. Tisal, mulai hari ini bagi tahu je saya kat mana tempat yang awak nak pergi. Saya boleh bawa awak. Sekarang kita pergi tempat sejuk sikitlah. Hmm, macam mana dia boleh angkat kita ni? Oh, dia ada kuasa luar biasa. Boleh. Sekarang awak pegang tangan saya. Pegang. Hah? Macam mana? Dah sejuk. Apa ni? Salji. Macam mitos tu. Ye. Yeah. Kasih. Betul betul betul. <laughs> kan? Pandai awak. Tapi kalau saya dah ada nama yang hebat, saya mesti kena ada kostum. Bila ada kostum saya ada kuasa dan saya boleh bantu orang-orang susah di seluruh dunia ni. Saya nak bentras semua penjenayah. Besar cerita kita awak. Saya akan buatkan awak kostum. Awak kan adiwira. Bakal suami saya. Kalau awak sanggup jadi isteri saya, saya akan bawa awak jumpa orang yang paling saya sayang dalam dunia ni. Hmm? Tapi dia sekarang ni di hospital. Kenapa? Jumpa dekat saya. Fisari lama mak. Tak... Eh, sebelum ni mak saya dekat sini ke Syah? Mak saya di mana? Tengok tak ada pun. Oh, nurse! Nurse! Nurse, What? awak ada nampak tak mak saya? Dalam bilik dulu ni dia ada. Encik siapa ya? Saya anak dia. Oh, Mak Encik. Mak Encik telah dipindahkan ke WHDU. Haa, Encik boleh kat saya lah ya. Silakan. Selamat malam Doktor, macam mana keadaan mak saya, Doktor? Seperti yang saya maklumkan, mak awak perlukan pembedahan. Ada pendarahan di otaknya. Saya perlukan tantangan waris untuk pembedahan segera. Doktor, tolong selamatkan mak saya, Doktor. InsyaAllah kami cuba yang terbaik. Cuma saya nak maklumkan kos pembedahan adalah sebanyak rm ringgit. Masalah. mana aku cari duit, Tisha. Aku tak ada duit sebanyak tu Tisha. Terima hmm. kasih. aku cari duit, Tisha. Sebanyak duit, Tisha. Aku tak ada duit. Oh! wait. Oh, wait. Ay, oi oi wei. Wei. Pada tanya betul-betul wei. Wei malulah wei. Gilah sumbat tanya. Wei. Kau orang semua ni dari insurans? Eh, lu punya mulut ada insurans ke? Ha? Yeah. Banyak bising wei. Wei, oi hey, lemek. Kau datang macam hero. Kau ingat kau hebat, oh. ha? Apa apa apa. Okey. Apa yang uh, budak lembik macam kau ni boleh buat eh? Kan? <laughs> oh. oh. oh. oh. oh. oh. Siapa yang tak ada dalam kelas? Siapa lagi Prof? Sibat tulah. Alah, padu Saya tak suka student saya keluar semasa saya mengajar. Dan bila dia masuk kelas ni balik, saya akan halau dia keluar. Hai. Halau. Dia keluar. Mm cantik. Ni saya, but Prof, you patutnya kena tukar spek you tu. Dari tadi dia kat sini. Prof, nota saya. Okey. Let's let's start the class. Apa ini? Bukalah. Saya tak sangka awak tunaikan janji awak. Awak pergi ke mana? Hey, saya desain sendiri tau dan saya buat sendiri kostum untuk awak. Lepas ni awak tak perlu buat buluh lagi sebab semua dah ada dalam. kai baju ni sentiasa tia awak rasa lepas saya pakai topeng ni orang macam lagi tak saya orang tak perlu kenal siapa bad tapi orang akan ingat siapa badang niat saya saya nak bantu mak saya dengan orang susah kalau saya boleh tolong mak awak Kalaulah saya boleh kumpul duit rm ringgit itu kan bagus. Tapi saya boleh tolong awak. Tak apa. Susah kalau termahkan budi orang. Tak. Awak tak terhutang budi langsung. Macam ni kalau awak rasa nak bayar balik, awak bayar balik sikit-sikit. Saya terima. Demi mak saya. Dan saya akan boleh dendam. Orang yang langgar mak saya Saya akan malah dendam Sampai ke lubang cacing Bart! Bart! Dengan kekuatan yang aku ada Aku akan malah dendam Bart! Hey! Bart! Bart! Selamat Beberapa penduduk di ibu kota mendakwa melihat seorang lelaki berpakaian hijau ala adiwira dan telah menyelamatkan nyawa mereka. Buletin malam difahamkan lelaki tersebut bukan sahaja mempunyai kekuatan luar biasa tetapi juga boleh bergerak dengan pantas. Masih hey, bingkau. Hey, wei, hey, wei, pecuri. ...mangsa ragut mendakwa berjaya diselamatkan oleh badang dan pihak polis juga berjaya memberkas peragut tersebut. Encik ceritakan sedikit bagaimana kejadian ini berlaku. Saya saya sebenarnya tak tahu macam mana nak ceritakan. Alhamdulillah, terima kasih badang. Awaklah super hero kami. Mana tatu kau? Telefon polis. Oh. Hmm. Oh. Uh. Ah. Ah. Ah, badang, boleh kita selfie? Okey. Selfie, here. Badang semakin diperlukan. Menurut laporan dan tulis, penduduk sekitar ibu kota berasa lega berikutan kes jenayah yang semakin berkurangan. Penduduk Kian tertanya-tanya dari manakah kekuatan yang dimiliki oleh Badang selama ini? Kekuatan yang saya ada adalah anugerah daripada Allah. Dan dengan kuasa yang saya ada, saya akan bantu orang dalam kesusahan. Dan saya akan bentras penjenayah. Kenapa warna hijau? Kerana hijau itu melambangkan kekuatan dan juga keberanian Kepada anda dekat luar sana, terutama kepada penjenayah-penjenayah. Badang akan mencari anda dan menghentikan. Di Lebuh Raya, Karak, sebuah keluarga melahirkan rasa kesyukuran atas keberanian badang yang berjaya mengeluarkan mereka dari gaung setelah kereta yang mereka naiki terhumban ke dalam gaung. Kau sentang, Satu nanti dari bintang. Jom nasi dalam air Oh, itu juga bukan dari produk Rajenta tak apa jalan kalau lawan betul. Itu sampai lupa ya. badan air kurang. Atau main harap apa sampai Nanti Jangan apa-apa. Oh, lawan sampai di board ni. Uh, Bada, nak uh, dah sain dah ni. Hi Bud. hi, Hai, Tishah. Kejap ya, Tisha, Saya lain budak-budak sekejap. Bada, nak gambar. Bada, nak gambar. Boleh nak pegang, abang. Abang, jumpa lagi. Wow, ramai minat awak. orang suka kostum yang awak buat ni. Awak dah makan? Kita kita makan ya. Hmm. Ah. Ada apa dalam beg tu? Tu awak. Uh, uh, tak. 30, tak 31000. Ah uh, saya terima. Saya kelas. Uh, susah nanti kalau temakan budi orang. Ah uh, uh, banyak nitisha. Saya tak boleh ambil duit. Mana awak dapat banyak ni? Helo? Helo, Syah? Arif ni? Pat ada dengan kau, Kak? Aku telefon dia tak dapat-dapat ni. Mak siah dengan nazak. Bukan cakap dengan dia, suruh dia datang hospital sekarang. Okey. Pat? Kita pergi hospital sekarang. Hmm. Yang dah tak ada dapat Saya hebat Saya dah cuba yang terbaik Saya minta terima Hmm Jangan tinggalkan mbak Mbak Yang Tidak Tak baik beratap dengan mak Kau yang datang dari mbak yang Tidak terduga kepergianmu Keperihanku jangan kamu di sisi timur yang merata Melamai noktanah diri Keluhanmu, rakyat deru Nafas akhir yang terhendus Bat, kat sini rupanya kau Seminggu kau hilang, kita balik rumah, kita masuk kelas Kau nak buat apa ini, Bat? Eh, kau pernah, Kau akan salah tinggal kerana aku boleh Bat, bat. Bat, bat sabar, Bat Aku minta maaf, aku minta maaf, Bat Aku minta maaf, Bat Aku rindu makku, aku re. faham, Bat Mak aku dapat ma. diri Aku faham, aku aku aku aku faham Duduk dulu, duduk dulu, <supaya> Bat <supaya> Aku tak boleh hidup tanpa mak aku, re. Sabar, Bat Kita yang hidup ni kena teruskan hidup, Bat Mak Syah takkan hidup balik kalau kita terus meratap macam ni. Aku tak boleh hidup tanpa mak aku, Rit. Aku tak boleh, Rit. Mak akulah segala-galanya bagi aku. Mak aku tak mati lagi, Rit. Dia hidup lagi. Aku pun lindu Mak Syah. Tapi kau kena ingat, Bad. Kena ingat anugerah yang Tuhan bagi pada Engkau Kau ikrar nak tolong orang susah. Ini kau adalah adiwira Apa patut aku buat sekarang, Rip? Kita cari pembunuh masiah. Kita bawa dia ke muka pengadilan. Kerak kumpulan Kamjin ini akan bawa jongkong emas bernilai 100 juta ringgit menuju ke arah utara. Jadi kau orang berdua akan berlakon seolah-olah berlaku kemalangan di sini dan pada masa yang sama pastikan tak ada satu kenderaan pun boleh tembus masuk ke jalan tu. Kau Ariel dan Rudi. Masuk dengan kereta selaju yang mungkin, pastikan siapa saja yang keluar daripada kenderaan komulang kami ni tembak sampai mampus. Faham? Sampai mampus, bos. Ya, yeah. Bo, kau. Okey. Saya akan ke sini. Saya akan letukkan trak ni. Jangan letupkan terakhir. Kau letupkan pintu supaya aku senang masuk di sini dan transfer semua junkung emas ni masuk ke dalam kenderaan aku. Dan kita sama-sama balik emas tu ke dalam kudang ini. Yeah! Dan pada masa kita ada 100 juta ringgit, apa saja kita boleh buat. Kau aku boleh jadikan putih dan kau aku boleh jadikan panjang. Yeah! Kau juga aku boleh jadikan panjang. Yeah! Kawasan sensasi A.G. Kam, saya nak tanya satu soalan. Kenapa perlu memeriksa leher dan juga bahu penjenayah setelah mereka ditewaskan? Itu ada sebabnya. Saya ingin mencari penjenayah yang telah membunuh mak saya. Saya akan mencari mereka supaya mereka tidak membunuh orang lain juga. Hmm. Kenapa? dia, Kenapa dia pakai Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? paling kita sangat berpeluang hari ini dapat menyaksikan aksi badang secara live ayo kita Badang! Habis kita nak jadi apa? Awat? Hmm? Tak tahu apa cari bangang. Biar awak. Kau. Aku harap kau bawa berita baik untuk aku. Koslah. Ni footage daripada rakaman stesen TV. Kawan aku bagi. Kita Badang lagi. Yalah. Cak. Tunjuk eh. Ah, badang tak boleh berenang ke? Ya, sebenarnya macam ni. Tetapi setiap yang kuat ada kelemahannya. Kelemahannya dekat dalam Chennai. Jadi kita terpaksa jauhkan dia berair dia, dia, dia tak boleh berair <cuklan> <sepapnya. cuklan yang diuat> ah, Ini mesti badang tak mandi <cuklan yang diuat> Sayang, kalau nak tahu Tisha dengan badang itu percikta Eh, Saya tahu siapa badang itu Ya, awak tahu Tahu Si D.D.D. Ini adik otak itu kan eh? Ya yes. Macnya, macnya, ah, ah, kau kau, pangam, kau aku hantar pergi korang. kau tahu apa kau kat sana? Bukannya mengambilkan aku, pangam, ini betul pangam maksud supaya. Tattoo naga, kumpulan gangster. Ini kongsi gelap, tengok. Mana kau, mana kau lapak berani ni? Research quite different ini geng yang bunuh maksiat eh Aisyah hai lama tak masuk kelas Profesor Al-Syari ya. okay. kita orang ada je cuma busy sikitlah maklumlah kawan superhero kita ni kan sejak jadi superhero ni fuh begitu sibuk sekali dengan tugasan sihat Aku okey. Aku macam inilah. Kawan superhero kita tu. Okey ke tak? Oi, orang tanya jawablah. Selagi dendam belum terbalas. Selagi itu hati aku tak pernah puas. Dendam. Marah. ...tak akan dapat hidupkan mak awak semula. Hutam darah di panas darah. Tisha. Saya minta maaf, Tisha. Saya tak, saya tak sengaja Abang. nak marah awak. Saya dah dapat tahu lokasi sebenar geng laga itu. Ini dia, kita boleh makan dulu, Kepung kau ke kau mana anjing mana yang menyalak macam nampak hantu ni eh? dalam kunyit eh badang <tanya, tanya sebab kau berjaya cari tempat persembunyian aku apa guna aku nak kau kau bodoh batu mangga siapa mangga siapa aku tahu kau kuat badang aku pun kuat kalau kita bergabung cuma kau fikir satu KL kita boleh kontrol Aku akan tubuh ke Tubo Baru. Padang Abantai. Jadi Bantai. Amdam. <tuh> <tuh>. Hutam darah dibayar darah. <tuh>. Orang macam kau ni kena ajar dengan benda bangangnya. dia. <tuh>. Orang, aku dah buat semua. Ayah. Eh. Ayah, Mama. Ayah, Mama. Tak semudah tu. Kau kena pujuk dia supaya kerjasama dengan aku. Faham? Ini rumah kau. Sarah. Alamak. Jangan bergerak. Kau ada masjid juga. Remove, you talk. Eh. Ini kasarnya. Eh, kau. Kali. Macam lemang basi. <laughs> <laughs> ah. Aku dah agak dah. <laughs> Oi senyap sikit, mama Mau satu dunia tahu kita suluk emas meh Ma. ah macam pom pom bersalin bos Jik. ada info terbaru apa info terbaru wartawan ke perompak cakap siti tu kejar dengan polis leah polis hey siapa kasih siti masuk kita meja geng ready yes bos bos kau sebab kau sebab Hello. Ah, Galin, I've very busy now. Ha, huh? doing what ah? Uh, shooting. <laughs> ya, yeah, I come see you later, ah. Huh? Okay, okay. Hey, okay, gerak sekarang. Hati-hati ya. -hati, ah. Kita luar ada banyak orang jahat. Oke, okay, saya balik makas dulu. Ini mesti sampai 10.10. Sama, 10. ah? guarantee sampai 10.10. 10. Jangan lambat kalau tak jalan guna waste. Jangan kan pandai-pandai belok sini, belok sana sampai babak lakon enggak pasal. <tentang> <tentang> Sorry, Bart. Assalamualaikum. Eh, hey, kau tinggalkan aku eh. Sampai tinggal. Tari, kau dengan sini. Bart dah kena tawan. Hah? Tawan. Eh, kujik apa ni? Bart tu super hero tu? Gitu, badang dia kuat. Macam mana dia boleh kena tawan? Abang aku sebenarnya ketua geng naga dan dia orang yang menyebabkan mak Bart mati kejap eh kejap eh eh Tisha, yang kau pergi beritahu abang kau tu pasal apa? Kau sepatutnya kena rahsia kepada ni. Aku terpaksa hari aku terpaksa sebab dia orang kurung aku, dia orang tangkap mak aku. Okey okey. Okey macam ni, relaks relaks. Badan kat mana? Sambat kat sini kita orang dekat markas dia naga. Sebenarnya ku ingatkan kau datang sini boleh selamatkan mak aku tapi tak sebab dia orang dah tahu kelemahan bad kat mana ni mesti kecisara ah, kelemahan badang okey aku dah share lokasi sebelum aku call kau tadi kau datang sini okey aku nak tolong buat eh pisang kecek apa ni brat tu superhero kalau dia pun tewas aku ni apa eh, macam ni pukul 9 malam ni semua akan keluar pergi samun jongkong emas di jalan airport lama jadi kau datang sini selamatkan bad Okey? Tengok tak? Okey, okay. aku jumpa pukul 9. Aku nak cek dulu lokasi yang kau share itu. Eh? Okey, selamat bye. Okey, selamat tinggal. Abang. Ni, sekarang apa? Uh, me member... Member Tisha kau. Member siapa? Yang <tuk> <tuk> ni aku bila kau memang kau macam menanggung dia awak hidup. Kau tak pernah kenang budi aku, ya? Eh? Sepatutnya kau orang dua ekor dah lama aku dalam lubang najis! Eh, hey, be! Jangan abang. You take care of her. Jangan abang. That one if you obey my last command. If you do otherwise, you're going to be a dead meat. Okay? Wada. Mana pergi kekuatan kau selama ni? Kotak kau yang mengembang kuat, hebat dan perkasa, dah mula mengecil, <tuk> mengecut dan muncok. <tuk> <tuk> Aku bagi kau tempoh sampai malam ni. Kau setuju ataupun tidak jadi bisnes pak le aku. Dua pilihan pada. Pertama, jadi kaya. Yang kedua, kau akan jadi. Next ya, week sure dia sentiasa basah. Okay. Rel. Semua dah ready. Yeah. Semua, semua, Gerak, siap. Yeah. Game kami sudah sampai. Masih-masih. Tidak tahu aku ada di sini. Tisha telefon dari Bat. Dia tak tahu. Kau kena tawan dengan gang naga. Tahan, Bat. Tahan. Tahan. Dia rasa sebesar lah, Bat. Sebab bawa kau ke sini. Aku pun tak tahu. Tapi Tisha cakap, malam ni gang naga nak cuba merompak jongkong Mas dekat jalan lama, lapangan terbang. Jom, kita keluar, Bat. Kita keluar. Mana-mana juga dia? ada Oh, kau ingat kau ada pisau kata kau Tembaklah, tembaklah Tembaklah, tembaklah tembak. ah, ah, Sorry Kalau aku dah tembak kau ah. Sekarang aku, aku boleh ah. oh, oh, Terima kasih Kadang, Malaysia perlukan kau Aku nak kau orang hentikan penyelitannya ah. eh, aku masuk Engkau Apa kau cakap ni? Ah. Ah. Kau ni apa? Penjahat ke apa ni? Ah. Siapa kau sebenarnya ni? Come on. Utuah tegalut. Boss is coming. Woo hoo! Blaze Blaze. Blaze Luar biasa, luar biasa. Kya, <laughs> <Woo -hoo. laughs> Kamjinda jadi kamu. Ya? Bawa <tuk> keluar Sekarang ini harta Sekarang ini harta Bantai Ini bukan game asyik Ini bukan game mahrabat lagi lah Ini game jiri Bantai Kita jumpa kat sepalantai understood i understand yes boss <sighs> huh? Huh? Huh? <laughs> <laughs> boss boss, <laughs> aku <laughs> Semua jongkong masaku pergi ke gudang Kalau tidak Aku akan pisahkan otak dia daripada badan Faham? Hmm. Tengok diunjukkan. Jangan nak apa-apa kan dia Bawa masaku Setengah jam saja aku berpikir Badan Diam kau Diam Jalan Bisa tua adik tiri aku. Bapak aku yang tak pernah bela kat rumah sampai dia mampus. Lepas tu berbantu aku yang tanggung sampai lang kau orang hidup hari ni. Ko jahat, hati hitam. Sebab itulah Tuhan ada padang untuk hancur kejahatan kau. Hui! Buluh lemang tu pun aku akan hantar ke neraka. Biar dia beraya dengan mak dia kat sana. Kau ni memang tak sedari kau tahu? Dulu, masa kau kecil-kecil, tak ada macam ni rupa kau. Buruk rupa kau. Kau nak tahu? Macam mana? Kau lari pun tak pakai bagi. Nak kau ni pun tak pakai bagi. Tak, tangan. Tangan. kau dulu pendek, macam jantan. Tangan. Tangan. Tangan. Tangan. Macam ni. Macam cik. Kau lasas. Ini... Aku kan? Aku yang bagi kau cantik. Aku yang bagi kau pakai mewah-mewah. Aku yang bagi kau tujuh salon buat rambut. Kau bercinta dengan orang lain. Lepas tu kau nak berpaling tanah dengan aku. Ha? Dulu siapa pun tak nak pandang kau? Ha? Aku sendiri pun tak selera. Tapi sekarang aku selera. Ha? Ha? Kau orang selera dah. Dulu ya. ya. babang merasa ya. kau... Lebih baik aku yang merantak kamu! Mana mas aku? Kau lepaskan dia! Mas kau ada sini! Lepaskan air! Tembak di lemar! Buka Buka kurang. Ah, tak, tak ada. <m> Ini <again> eh, bukan badang ni. Kenapa kita dah kena tipu? Kena tipu. <m orange> Hati-hati. Sini. Bawa orang, orang tua, tua. Baik. Isha, baik. bawa orang tua tua. Isha. Kau sini duduk Dia diam. Max! Abby! Bawa orang tu sini. Biar kau ajar dia. Sabar Isha. Sabar. Badang! Oh, badang! Lebih baik kau muncul. Kalau kau tak muncul, aku temat mati orang tua ni. Aku bilang sampai tiga saja, Padang. Satu! Mat, Mat... Dua! Alamak! Tiga, aku terlupa kira. Bos! Bos! Apa? Terima Bos! Terima Bos! Bos! Bos! Bos. Bos. Bos. Bos. Bos. Bos. Pertangan, Mak tercih selamat. Pak dah hantar. Mak tercih ke hospital. Pak dah hantar. ke hospital. Mak tercih ke hospital. Saya hanya berani bila kau ada kuasa. Kenapa? Kau takut tengok aku berair ini? <SER nenek entirely> Kalau kau nak jantan, mai sini adab aku. Supaya senang aku hantar kau jumpa mak kau di neraka. Sini, Badang. Sini. Kau terlambat jadi badang hari ini, kan? Hmm? Kau terlambat. Elok jadi belalang kunyit. Mang kau mesti menyesal melahirkan kau. Sibuk selamatkan orang lain. Mang kau mampus pun kau tak boleh nak selamatkan. Hmm? Orang lembik macam kau ini. Hmm? Elok mampus di badang. Kau Oh, my God. Yang baik awak hero saya mama saya akan bawa awak dan bersama awak sampai bila-bila Saya terpiatu. Aku berjanji, aku akan menjaga Tisha sehingga ke air hajar aku. Walaupun benda aku telah terbalas, namun dengan kuasa yang aku ada, aku tetap membentas pemutaran. Siapa aku? Akulah badam.